Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agi Mas Bro, mana kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita ganting ayam lagi Mas Bro. Cuma hari ini kita poinnya betina Mas Bro. Dua poin. Satu ayam, satu terukur. Ukur Mas Bro, betina. Dua orang, mas bro. satu lagi di sana. Mudah-mudahan dapat poin juga ya, mas bro. Oke, mas bro. Ini terus mantap. Ini dia, mas bro. Ini persembrenget kita, mas bro. Enggak, dapat poin dia, mas bro. Mas bro. Ini Nah, ini katanya di sana ada spot punah ya, mas bro. Atas ini persembrenget ini, mas bro. Saya tidak tahu kalau saya, mas bro. Ok, mas bro Mas bro suaranya kena mas sebanyak ini. mas kita tunggu sebanyak ini juga nih Masuk ke Kita dulu. Gimana? wah banyak mas bro ya di sini mas bro wah apaan ini coy buah enggak ini ayo sama kali mana bro huh? Mas bro, kita cari dulu ya Mas Bro. Oke Mas Bro, Poinnya Mas Bro. Katakan dulu mantap Mas Bro. Ah. Betina Mas Bro. Mm -hmm. Terus kita kemana ini? Mm -hmm. Hah? Mau oh, katanya mau kan lagi Mas Bro, balik lagi Mas Bro. Semak wali sini. Masih muda. <laughs> oh iya Mas Bro, anak-anak ini. Tapi ini betina nggak ini? Okay, Mas Ruh, lanjut Mas Ruh. Poin oh, 3 kita masuk Jantan semua, Mas Roo. Ada satu lagi nih, Mas Bro. Tiga, Mas Bro. Jantan semua. Mantap, Mas Bro. Oke mas bro Sudah Siang mas bro Saatnya pulang Poin kita punai empat 4 Sama teukur 1 Ayam satu mas bro nah, Ini poin si Seni persembranget kita mas bro Katakan dulu seni persembrangetnya Mana mas bro ah, ada kata -kata. Mana mas bro nah, Ini dia mas bro 2 ekor dua poin, mas, okay, mas Bro. Oke, Mas Bro.